Oke, okay, satu dua, siap, Pak. Selamat. Dengan pergerakan bersyarat pada masa kini, pihak berkuasa sedang memberjatkan pemeriksaan pematuhan SOP di premis-premis perniagaan, tempat kerja, dan tempat awam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 di sekitar Kinarut uh, di Dun, kawasan Dun Kawang uh, di mana uh, pada vlog kali ini uh, kami melawat sekitar taman-taman uh, perumahan dan juga sekitar kampung uh, di Kinarut ini dan untuk uh, first uh, kami punya uh, hebahan ini uh, tadi kami uh, melaksanakan hebahan di Taman Sri Kinarut dan ini kami menuju ke taman uh, taman Seri Anak dan juga di hadapan tu uh, Prima Rumah Prima kita saksikan meminda mengamalkan norma baharu kehidupan dan langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 seperti berikut sentiasa memakai pelitup hidung dan mulut ataupun face mask semasa berurusan di luar kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer patuhi penjarakan physical yaitu menjarakan diri anda dari orang lain sekurang kurangnya satu meter. Oke okay, guys, masa ini saya dikejutkan oleh uh, satu orang Paci, dia berteriak dari jauh. Uh, dia bilang di sana, di sana dia bilang, "Jadi uh, saya pun tergamam, dan saya punya setugas tidak mendengar itu kejadian lah, tapi saya, saya harusnya lah uh, walaupun diherdik begitu." Uh, saya lambai tangan dan saya cakap oke okay, oke okay, oke okay. jadi kita tidak mau ada masalah lah dalam pertugasan ini jadi uh, saya ambil positif sajalah mungkin dia terganggu sedikit kan jadi kita mohon maaflah lah kepada pakcik yang mungkin dia ada sedikit terganggu dengan kami punya pertugasan ini tapi kami ini sekarang bertugas demi negara nah, jadi uh, mohon maaf lah dan uh, sekarang ni kami menuju ke Taman Limawan di gerai yang gerai jualan ini untuk melaksanakan bahan. Berikutan dengan penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan bersyarat pada masa kini, pihak berkuasa sedang mempergiatkan pemeriksaan pematuhan SOP di premis-premis perniagaan, tempat kerja dan tempat awam. Sim yang sama, walau bagaimanapun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 Sanitizer. Patuhi penjarakan fizikal yaitu menjarakan diri anda Dari orang lain sekurang-kurangnya satu meter Tugas barisan hadapan Fasa kedua bulan April hingga Ogos 2021 Warga emas berumur 65 tahun ke atas Individu yang menghidapi penyakit kronik Seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes Dan tekanan darah tinggi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 ke depan tuh oh, <laughs> <Allah, Allah. laughs> okay. ya. ini ya, masalah kan, sakit pulang ini bukan yang macam kurat kini, kurat ya. oh.. Mana-mana individu yang didapati melanggar arahan dan SOP yang telah ditetapkan akan didenda RM1,000 atau penjara enam bulan Manapun, penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko Oke, okay. kami selesai melaksanakan hebahan di Taman Kinarutria dan uh, destinasi yang seterusnya kami akan ke Kampung Anak Kinarut Di mana kampung dia ni sebelah sejak uh, Dia tidak jauh daripada di taman perumahan Dan kalau kamu tengok ini Ini Kampung Anak Dia sebelah dari kereta api Sebenarnya saya risau juga dengan keadaan uh, kawan saya ni Tangan dia tu uh, ada masalah Sakit Jadi dia payah pusing tu steering Jadi itulah um, so, Susah jugalah kan kesian juga. Okey, kita tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Elakkan berbual pada jarak yang dekat. Anda digalakkan membuat penilaian risiko tahap jangkitan COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Yes. Pada orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan vaksin melalui sumber yang sahih dan terkini dari pejabat kesihatan. Program vaksinasi ini akan dijalankan di pusat pemberian vaksinasi PPV setempat dan berdekatan dengan anda. Oke okay, selesai kami melaksanakan hebahan di kampung anak. Jadi sekarang ini kami ke kampung Somboi. Dia kampungnya di seberang Turil Kereta api di sana. Dan kami menuju ke apa Rakyat macam balai raya di sebelah tu surau Kampung Sompoi. Okay, sama-sama kita saksikan. Oleh itu, orang awam dinasihatkan mengimbas kod My Sejahtera sebelum masuk ke mana-mana premis. Untuk kawasan luar bandar yang tidak mempunyai liputan internet, anda diwajibkan merekod maklumat diri dalam buku daftar masuk premis bagi Kementerian Kesihatan Malaysia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 Ok, uh, selesai kami melaksanakan hebahan di Kampung Somboy Kinarut Dan sekarang kami uh, on the way menuju ke Kampung Tengah Kinarut Di mana kampung ini uh, berdekatan dengan Pekan Lama Kinarut Dan sebelah saja dengan sekolah uh, SK Kinarut uh, Jadi uh, sebenarnya Tadi kan dia payah mau pusing tuh apa tuh? Uh, dia payah mau buat pusingan uh, Saya punya pemandu nih, sebab Dia punya apa nih? tangan dia tuh sakit Jadi dia payah mau pusing tuh steering uh, Jadi agak risau jugalah dengan keadaan dia uh, Jadi kita ucap uh, tahniah dan syabas juga lah kepada beliau Dia punya hmm. komitmen dia ini sangat tinggi Walaupun sakit begitu dia tetap juga laksanakan tugas. saya tanya juga uh, Bulika nih, kano apa uh, apa memandu aku bilang, tapi dia bilang tap De lah, tidak masalah. kita on saja dia bilang. walaupun sakit sakit begitu. Oke okay, kita sampai sudah di kampung tengah. Dan dengan penguat perintah kawalan pergerakan bersyarat pada masa kini, pihak berkuasa sedang mempergiatkan pemeriksaan pematuhan SOP di premis-premis perniagaan tempat kerja dan tempat awam melalui talian hotline yang akan dimaklumkan ketiga merujuki laman sesawang www.mexiccovid.gov.my ini ini san wala hmm. assalamualaikum hmm. pelanggan 064 empat. Sekolah rendah, sekolah menengah. Uh. Itu semsarang. Banyak pandun. Ada ubang. Banyak. <laughs> Oke, okay, selepas ni uh, kami menuju ke tadika Kampung Laut di Narut, di mana uh, saya punya apa, pemandu ni dia ada mau berjumpa dengan satu orang cikgu di tadika sana uh, ini dia, dia punya tadika ni 1, 2, 3 apa Alhamdulillah selesai tugasan kami pada hari ini uh, dan uh, sebenarnya saya rasa cukup uh, rasa cukup uh, berterima kasihlah kepada mereka yang apa berterima kasih kepada jabatan penerangan uh, inilah kerja kami uh, selain memberikan apa hebahan, kami juga uh, mengedarkan risalah untuk semata-mata untuk memberikan maklumat yang tepat kepada semua masyarakat tidak kiralah uh, daripada manapun okay? dan uh, kita amat bersyukur juga uh, kita punya negara ini masih lagi terkawal uh, walaupun kita tengok kes itu meningkat tapi kita harap uh, dengan ada vaksin itu nanti ee uh, punya case itu akan menurun dan kita akan melalui kehidupan seperti biasa. Okey, selesai vlog kita pada kali ini. Jangan lupa uh, tekan like and share mister macam channel. Kita temui di vlog yang akan datang.